cara mendukung perkembangan anak pintar tips dan strategi yang harus dilakukan orang tua anak yang terlihat pintar sejak kecil mungkin tidak selalu menunjukkan kecerdasan yang stabil di masa depan kecerdasan pada anak belum stabil dan permanen sampai usia 6 atau tujuh tahun Meskipun anak mungkin menunjukkan kecerdasan tinggi pada usia dini, seperti prasekolah. Ini tidak menjamin kecerdasan masa depan yang dapat diandalkan. IQ yang diperoleh anak usia 7 tahun kemungkinan besar akan tetap stabil selama sisa umur mereka. Ini ada tujuh tanda yang harus diperhatikan dan disadari para orang tua yang menunjukkan kepintan anaknya sejak kecil, Tanda pertama adalah anak yang memiliki kemampuan menyimak dan mengingat dengan baik. Anak-anak pintar sejak kecil umumnya mampu mengingat dan menyimak dengan baik, baik itu informasi yang didengarkan maupun yang dibaca. Orang tua dapat memperhatikan kemampuan ini dengan memberikan anak cerita atau informasi baru dan melihat apakah anak mampu mengingatnya dengan baik. Anak yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik merupakan tanda kedua. Anak-anak pintar sejak kecil umumnya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Baik itu dalam berbicara maupun dalam menulis. Orang tua dapat memperhatikan kemampuan berkomunikasi anak dengan melihat bagaimana anak mampu mengekspresikan ide-idenya dan bagaimana anak mampu menjelaskan sesuatu dengan jelas. Tanda ketiga adalah anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak pintar sejak kecil umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia di sekitarnya. Orang tua dapat memperhatikan tanda ini dengan mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak dan bagaimana anak mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanda keempat adalah anak yang memiliki kemampuan problem solving yang baik. Anak-anak pintar sejak kecil umumnya mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Orang tua dapat memperhatikan kemampuan ini dengan memberikan anak masalah-masalah yang harus diselesaikan dan melihat bagaimana anak mampu menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Tanda kelima adalah anak yang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik. Anak-anak pintar sejak kecil umumnya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. Orang tua dapat memperhatikan kemampuan ini dengan memberikan anak tugas-tugas yang harus diselesaikan dan melihat bagaimana anak mampu menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Tanda keenam adalah anak yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Anak-anak pintar seringkali cepat atai baik dalam beradaptasi pada lingkungan sekitarnya. Tanda yang terakhir adalah anak yang memiliki kemampuan kreatif yang tinggi. Anak-anak pintar sejak kecil umumnya memiliki kemampuan kreatif yang tinggi dan mampu menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Orang tua dapat memperhatikan kemampuan ini dengan memberikan anak tantangan-tantangan kreatif dan melihat bagaimana anak mampu menyelesaikannya dengan cara yang inovatif dan kreatif. Dengan memperhatikan tanda-tanda di atas, orang tua dapat lebih memahami kemampuan anak dan memberikan dukungan yang tepat agar anak dapat mengembangkan potensinya dengan optimal. Selain itu, orang tua juga harus memberikan ruang yang cukup untuk anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya, serta tidak terlalu membebani anak dengan tekanan untuk selalu berprestasi. Dengan cara ini, anak akan merasa lebih nyaman dan terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Sebagai tambahan, ada beberapa tanda lain yang dapat menunjukkan bahwa anak memiliki kemampuan yang tinggi. Beberapa tanda tersebut adalah, anak memiliki kemampuan mengikuti instruksi dengan baik. Anak yang mampu mengikuti instruksi dengan baik umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami informasi dan mengikuti petunjuk yang diberikan. Anak memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang unik. Anak yang mampu memecahkan masalah dengan cara yang unik dan tidak biasa umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam berpikir kreatif dan mencari solusi yang inovatif. Anak memiliki kemampuan memahami konsep-konsep abstrak. Anak yang mampu memahami konsep-konsep abstrak umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami informasi yang tidak langsung terlihat dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Anak memiliki kemampuan berkonsentrasi yang baik. Anak yang mampu berkonsentrasi dengan baik umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan tugas dan memahami informasi yang diberikan. Anak memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan cepat. Anak yang mampu memecahkan masalah dengan cepat umumnya memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami informasi dan mencari solusi yang tepat. Semua tanda di atas bukan merupakan tanda pasti bahwa anak adalah anak yang pintar, namun dapat menjadi indikasi bahwa anak memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan anak lainnya. Orang tua harus tetap memberikan dukungan dan ruang yang cukup bagi anak untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Selain tanda-tanda yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan orang tua untuk mendukung perkembangan kemampuan anak yang pintar, memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan. Orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan mengembangkan kemampuannya dengan mengajak anak mengunjungi tempat-tempat yang menyenangkan dan menantang. Mengajak anak membaca buku-buku yang menarik, atau mengajak anak mencoba kegiatan-kegiatan yang baru, memberikan pujian yang tepat. Orang tua dapat memberikan pujian yang tepat kepada anak setiap kali anak berhasil menyelesaikan sesuatu dengan baik, seperti menyelesaikan tugas dengan baik atau menyelesaikan masalah dengan cepat. Dengan demikian. Anak akan merasa lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya menjadi role model yang baik. Orang tua harus menjadi role model yang baik bagi anak dengan selalu belajar dan mencari tahu informasi-informasi baru, serta terbuka terhadap ide-ide yang baru. Dengan demikian. Anak akan terinspirasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Menyediakan lingkungan yang kondusif untuk belajar Orang tua harus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk belajar, seperti dengan menyediakan tempat yang nyaman untuk belajar, menyediakan peralatan yang dibutuhkan serta menciptakan suasana yang tenang dan damai di rumah. Dengan melakukan hal-hal di atas, orang tua dapat memberikan dukungan yang tepat bagi anak yang pintar untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Tentunya, orang tua harus tetap memberikan anak kesempatan untuk bersenang-senang dan bermain seperti anak-anak pada umumnya. Karena keceriaan dan kegembiraan juga merupakan bagian penting dari perkembangan anak.